Hey guys, kembali lagi di channel Sid By the way, apa kabar kalian para penjahat istri orang? Kali ini, Bang Jaka menceritakan film yang berjudul Morbius Yang mengisahkan karakter dokter Michael Morbius Ahli biologi dan biokimia Yunani Yang menderita penyakit darah langka Dia mencoba obat berbahaya Yang justru mengubahnya jadi seperti vampir Jadi penasaran kan? Daripada kalian kamu amukan mikiri para janda-janda keliling Mending cus ke alurnya guys Yeah, you're with us. Film diawali dengan sebuah kupu-kupu malam yang sedang terbang di atas hutan Yang sedang menunjukkan keindahan alam semesta dan tebing-tebing raksasa Ya pria ini bernama Dokter Morbius sedang berjalan pincang dengan beberapa tentara yang mengawalnya Dan mengatakan pada pengawalnya menyuruh meletakkan jebakan di pintu masuk gua Ternyata di dalam gua itu terdapat banyak sekali kelelawar yang menunggu Dan tiba-tiba Dokter Morbius menggoreskan tangannya dengan pisau Ternyata film pun baru dimulai. Di awal film kita diperlihatkan seorang anak kecil bernama Michael. Sedang memiliki penyakit darah yang aneh. Yang hanya diderita oleh beberapa orang saja di dunia ini. Kemudian datang seorang dokter bernama Nicholas. Ternyata ada pasien baru yang mempunyai penyakit yang sama dengan Michael. Pasien baru ini bernama Lucian. Namun Michael memanggilnya Milo. Mereka saling berkenalan satu sama lain dan Michael mengatakan bahwa kita minoritas melawan mayoritas. Tiba-tiba Milo jatuh pingsan dan Michael yang panik berusaha membantunya. Lucien, Lucien. Setelah Milo kembali sadar, Dokter Nicholas mengatakan jika Michael memiliki bakat dalam membantu orang yang sedang sakit dan akan menyekolahkan Michael ke New York untuk mengembangkan bakatnya dan menemukan obat untuk penyakit langkah yang dideritanya. Michael, gift, Michael. Michael meninggalkan surat untuk Milo, yang mana surat itu berisi tentang janji Michael untuk menciptakan obat yang diderita mereka berdua. Dan tiba-tiba... My okay. <laughs> <laughs> Singkat cerita Michael Morbius mendapatkan penghargaan Telah menyelesaikan gelar doktornya Di usia 19 tahun Michael membuat darah buatan Yang bisa menyembuhkan berbagai penyakit Yang menular Michael telah memiliki laboratoriumnya sendiri, dan wanita cantik ini bernama Martin. Dia adalah asisten Michael yang membantunya selama ini untuk menemukan obatnya itu. Ternyata, Martin mengetahui banyak tentang Michael. Sampai-sampai ia juga mengetahui di laboratorium milik Michael. We'll Michael bereksperimen mencari obat untuk dirinya dan mencoba menguji obat itu kepada tikus putih. Michael namun, mengejutkan, eksperimen itu berhasil. Kemudian, Sim berpindah di mana Michael sedang menemui dokter Nicholas dan sahabat kecilnya dulu, yaitu Milo. Di sana, Michael mengajak Milo berjalan-jalan ke sebuah taman dan menceritakan atas keberhasilan obat yang ia ciptakan untuk mengobati penyakit mereka berdua. Akan tetapi, Michael akan mencobanya di tengah lautan di perairan internasional. We don't have much time left. Singkat cerita, di mana Michael sudah mempersiapkan dirinya untuk mencoba obat itu dengan bantuan asistennya, Martin, untuk menyuntikkan obat ke tubuh Michael. Namun, sebelum itu, Michael memberikan sebuah kertas untuk Martin untuk dibuat sebagai koleksi. Setelah selesai menyuntikkan obat itu, Michael di sini meminta pada Martin untuk mengikat dirinya. Di luar laboratorium itu terdapat tentara bayaran yang menjaga kapal itu Dan salah satu tentara masuk ke dalam laboratorium untuk mengecek situasi di dalam Dan tiba-tiba Michael menghilang Get out Everybody down to the lab now oh. Ya benar, obat yang dibuat oleh Michael berhasil menyatu dengan dirinya. Namun efek dari obat itu membuat Michael tak sadarkan diri dan tidak bisa mengontrol dirinya. Setelah beberapa menit kemudian, Mike kembali menjadi muda dan kekar. Lalu Michael terkejut melihat keadaan yang sudah terjadi dan memutuskan mengontrol CCTV yang ada di sana. Sebelum Michael meninggalkan kapal itu, Michael menelpon agen FBI untuk memberikan bala bantuan Scene berpindah di mana Milo kaget mendengarkan berita Yang ternyata menginfokan tentang insiden yang terjadi di perairan internasional Agen FBI pun menyelidiki insiden ini dan mencari bukti-bukti di TKP Michael terlihat sedang berjalan sehat menuju laboratoriumnya Tiba-tiba... Ya, efek dari obat itu membuat Michael haus darah. Ternyata, diketahui Michael menyampurkan DNA kelelawar pada obat itu, sehingga membuat dirinya memiliki sifat seperti kelelawar. Michael mencoba masuk ke dalam akuarium yang terdapat banyak sekali kelelawar di sana. Ternyata, kelelawar itu menyambut dirinya. Michael bisa bertahan normal selama enam jam setelah mengonsumsi darah Lalu Michael mencoba untuk tidak meminum darah selama 6 jam Lebih ingin mengetahui efek yang akan terjadi pada dirinya jika tidak mengonsumsi darah itu Kemudian Milo khawatir dengan keadaan sahabatnya sendiri dan memutuskan untuk mendatangi laboratorium sahabatnya dan benar di sana Michael sedang membutuhkan bantuan dan menyuruh Milo mengambil darah tersebut. Yeah. Lalu Milo meminta obat itu dan menginginkan seperti Michael sehat dan muda. Namun Michael tidak memperbolehkannya karena Michael tidak menginginkan sahabatnya itu menderita seperti dirinya dan menyuruh Milo untuk pergi. Singkat cerita, Sin berpindah di rumah sakit, yang mana Martin sedang dimintai keterangan mengenai kasus yang terjadi di sebuah kapal perairan internasional. Karena hanya dirinya lah yang berhasil selamat dari insiden itu, namun Martin mengaku tidak mengingat apapun. Lalu tiba-tiba suster yang sedang berjalan di rumah sakit itu diganggu oleh bayangan hitam yang sedang mengejarnya. Keesokan harinya diketahui suster itu pun tewas di tempat dengan keadaan darah yang mengering. Michael kemudian bergegas untuk pergi dari tempat itu biar tidak terjadi lagi insiden seperti sebelumnya dengan membawa bekal darah yang dibuatnya. Namun tiba-tiba agen FBI melihat Michael dan mengajukan beberapa pertanyaan dan tiba-tiba... Dan Michael pun berhasil ditangkap Lalu Michael dimintai keterangan Dan agen itu menunjukkan surat yang Michael buat untuk Martin Beberapa jam kemudian Michael meminta tas yang ia tinggalkan di atas Namun agen itu mengatakan Tas itu dibuat sebagai barang bukti Dan meninggalkan Michael Ketika Michael berada di dalam sel, sahabatnya Milo datang dan akan menjadi pengacara dirinya untuk membebaskan dari penjara itu. Ketika waktu untuk bertemu sudah habis, Milo ternyata meninggalkan kantong darah untuk Michael. Seperti yang kita lihat, Milo semakin lama semakin berjalan dengan sehat dan semakin muda. Ya, ternyata Milo tak hanya menyesahkan kantong darah, melainkan meninggalkan tongkat yang biasanya ia gunakan. Ya benar, ternyata Melo telah mengkonsumsi obat yang Michael buat dan Melo menjadi seperti dirinya. Michael tidak senang dengan apa yang Melo lakukan karena bisa membahayakan nyawa banyak orang. Michael mengajaknya untuk tidak menjalah gunakan kekuatan itu Namun Milo menolaknya dan lebih memilih bersenang-senang dengan kekuatan itu Dan terjadilah kejar-kejaran di sana Pada saat mereka akan ditangkap, Milo malah mengajar semuanya. Dan ketika Michael meninggalkan Milo, Milo malah mendorong Michael. Singkat cerita, Martin berada di sebuah bus yang ternyata Michael juga berada di sana dan menceritakan tentang Milo yang tidak tahu diri. Michael di sini membutuhkan bantuan Martin untuk membantunya menangkap Milo dan mengambilkan beberapa barang di laboratorium miliknya. Kemudian Michael dan Martin tengah berada di sebuah kafe. Lalu Michael tiba-tiba mengikuti dua orang pria tak dikenal yang sedang menuju ke ruangan laboratorium. Dan ternyata, Michael meminta laboratorium itu. Michael di sini berencana membuat obat penangkal untuk menghilangkan kekuatan dasyat itu. Sir memperlihatkan Milo yang sedang menari gembira dengan kekuatan yang dimilikinya. Saat Milo menggoda seorang wanita, tiba-tiba Milo didorong oleh laki-laki hidung belang. Milo yang sangat marah mencoba untuk mengontrol emosinya, lalu meninggalkan klub tersebut. Ketika Martin akan mengambil barang di laboratorium, ternyata di sana dicegat oleh Milo yang menanyakan tentang keberadaan Michael. Namun Martin menjawabnya tidak tahu tentang keberadaan Michael. Kemudian saat Martin terluka, hasrat yang dimiliki Michael menunjuk limax dan menyuruhnya untuk menutup luka tersebut. Hey. Oh, pada esok harinya, ternyata diketahui dalam berita telah terjadi insiden mengerikan di luar ruang klub malam. Agen FBI menemukan hasil CCTV yang ternyata bukan Dr. Michael yang membunuh orang-orang itu, melainkan orang yang memiliki kekuatan yang sama di sana. Lalu Dr. Nicholas yang mengetahui bahwa pelakunya adalah Mailu, Nicholas pun mendatanginya di hotel. Dan di sana terjadilah percekcokan yang mengakibatkan Mailu tega membunuh Dr. Nicholas. Yang selama ini sudah menawarnya dengan baik the few. Michael mendatangi Nicholas yang sedang sekarat Dan dengan waktu yang bersamaan Milo ternyata sudah mengacam Martin the Reds! Me, Michael, nothing! No one to hold us back! That's the spirit! <laughs> yeah! Kehebatannya dimiliki Michael. Michael pun memanggil para kelelawar untuk menyerang Milo. Milo pun tewas dan film pun tamak. Ending yang menjagungkan. Aman yang bisa kita ambil dari film ini adalah janganlah menjadi kacang. Yang lupa dengan kulitnya. Saya Bang Jepamin undur diri. Sampai jumpa kembali.